kan pecah di dalam malah pecah di luar. Itu loh karena itu. Untung aja pecah di luar kalau enggak. Uh 50, 50 guys, 50 cuy biru. Nah, ish. Oh, birunya 21,7 sempat sialan. Tekan tombol subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun budaya umsul sejastu damai sejahtera beserta kita semua aku. Selamat datang kembali bersama Bang Freddy di mana kalau bukan di agen terkuat di dunia adalah Herat guys. Agen tiga tiga adalah Bang Madab jiwa guys. Hari ini seperti biasa kita mau barbar -bar e kan, barbar nge kan barbar nge kan Kita gaskan di bet 12.500, aku bawa 86.520 perak. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Itulah adalah yang paling kutunggu-tunggu di barbar nge-slot. Yo, kita gaskan, brotherku ya. Untuk pulanya seperti biasa guys, 10 turbo kita. Kita mulai dengan turbo guys ya. Karena aku memang biasanya aku mulai dengan 10 turbo. Oke. Okay. Ih Nice, oke okay. Sambung dong ungu Nice, oke okay, guys 200 score dari tangan cuy Biru Nice Hijau ungu Wah, besar guys Wow Wow Zap Zap Pem Langsung guys Super biru Mantap jiwa Wow, pagi-pagi tuh. -pagi, Wah, gila GG gaming banget sih adik-adik ini sih Ini sih GG, ba GG gaming banget sih Mantap jiwa brotherku ya Oke okay, kita gaskan lagi ungunya Semoga hari ini kita dapat yang manis-manis seperti biasanya guys ya Semoga dan semoga cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Mantap jiwa merah yuk Hijau boleh dong hijau Cikimprot cikimprot ungu kena tambah lagi kuning Aduh Kemarin kayak kemarin aku comeback itu gara-gara di luar pecahannya guys ya Bukan pecah di dalam malah pecah di luar itu loh, karena itu untung aja berarti di luar kalau gak... oh, 50 50 guys 50 cuy biru nah ih oh birunya 217 siapa 50 cu 50 Wow, tu gigi gaming kawan guys ya adik, adik gigi gacrot guys gak astaga Gacrot, gacrot banget cu 1,7 beradarku. ya Buat kawan kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy disini Sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradarku. Salam kenal di Bang Freddy Buat kawan kawanku semua yang baru saja bergabung di sini, guys ya Jangan lupa guys join komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi Atau tidak di kolom komentar Udah boleh-udahan gak sih? <laughs> Sebetulnya sih boleh-boleh aja guys ya Cuman gak apa-apa lah kita kita coba-coba beberapa spin lagi takutnya masih ada yang merah-merah nyangkut di hati kita guys Oke kita gaskan normalnya lagi setelah itu 20 normal cacing jadi cacing atau cacing jadi naga biru itu hijau biru hijau padamu padamu dan padaku padaku dan padamu come on ayolah Wow biru nice come on 17 oke okay, mantap jiwa Dapatkah biru yang kau berikan Kepadaku Merah dong merah dong cerot Merah dong cerot ayolah Udah udah udah lumayan lama nih Gak dapet max crot, max crot lagi guys. Semoga hari ini Minimal dapat yang merah merah dulu lah, usah yang aneh aneh Come on Bermainlah dengan bijaksana beradarku ya Bermainlah dengan bijaksana sebetulnya. Kalau kau sudah profit seperti aku gini, cabut aja udah. Selesai, Dead it, ya kan? Kelar, Wedek, oke, okay, tidur nyenyak. Jangan kau gaskan lagi. Sisakan bot besok, brotherku. Sebab kenapa? Gak akan ada namanya tuh hoki itu berturut-turut, guys. Gak akan bisa. Oke, okay, kita gaskan lagi. Kita coba beberapa spin lagi. Semoga masuk skaternya hari ini. Come on. Aduh. Aku sih jujur mau udah aja guys. Ini, guys, cuman janganlah. jangan lah, jangan-jangan. Yuk, kita gaskan lagi balader ya. Semoga masih ada skaternya: cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on, biru, mon, sam, Ah, belum bisa, guys. 15.000, tiara-tiara turun dua dong, tiara turun dua. Aduh, gak mau dia. Come on oke? Okay. Skin cepat. Come on. Udah turun 200k kurang lebih. Soalnya bet 10.000 damage-nya uh, sakit guys ya. Lumayan sakit damage-nya uh, 12.500 itu itu ngenaknya juga lumayan berasa. Come on. 4610. 25 oke, okay, oke. Okay. Biru, masih ada hijau, masih ada kuning. Come on. C'mon Merah guys Oke okay, kita gaskan normalnya brotherku ya normalnya 20 normal Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on. Ayolah brotherku Bam Aduh ngamuk mau unik tuh 50 kali 100 x 500 kali 250 ke Aduh besar benar guys Oh Duh. Kenapa jaringanku kah? Oh gak apa-apa nge-lag biasa sedikit Ayo Buat teman-teman atau kawan-kawan ku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini Dari Sabang sampai Merauke Dari mana guys, dari manapun pun kau berada Aku ucapkan selamat datang beradarku ya Salam kenal dari Bang Freddy buat teman-temanku semuanya Ingat beradarku, nice Oke, okay. wow, wow, wow Wow, wow, ih Gak mau lanjut lagi guys Sayang sekali cuma 400 kah itu tadi, itu kayaknya hijau harusnya connect tuh Hijau connect, biru connect, merek pun connect Wah, besar itu harusnya guys Cuma sayangnya aja dia nggak Aduh Sayang sekali brother ya Sayang sekali, sayang sekali Sangat, sangat, sangat, sangat disayangkan brother Aduh hmm. Oke, okay, kita gaskan lagi Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Come on Oke okay, kita mulai lagi beradarku Kita ulang lagi polanya dari awal guys ya Semoga kenal lagi yang kali 50 atau enggak deh Dari tadi belum kenal lu Naik turun sih ini lumayan 2 juta lagi turun lagi 2 juta lagi Come on. Oke, okay, kita gaskan 10 quick spinnya Setelah ini dua baru 20 normalnya, braderku ya. Semoga nyangkut dong yang skaternya Biar ada pecahan di dalam, guys. Biasanya kalau kayak gini, 50 di dalam itu udah pasti. Sudah dapat dipastikan biasanya, biasanya. Wah, udah mulai tanda-tanda ngelek cuy. Oke, okay, oke, okay. kita siap-siap untuk cabut guys ya. Wow, kenapa nih? Aku udah agak-agak malas kalau kalau ketemu yang kayak gitu, brotherku ya Jaringannya, entah jaringannya, entah apa Udah agak-agak malas Oke, okay, 20 normal Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on! Hijau, nice Merah bisa, guys Come on Come on! Wah, sangat disayangkan, guys! 3332 Sab, nah, akhirnya, guys, dapat juga. Oke, okay. ini akan menjadi penutup kita pada hari ini, brotherku. ya ini akan menjadi penutup. Apapun itu hasilnya, aku akan pamit undur diri, guys. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir. Yuk, kita gaskan, cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Come on! Ayo! Sap, sap, sap, delapan, nice! Awal yang bagus sekali guys Awal yang sangat bagus sekali Karena apa? Karena ini masih 13 spin Dan biasanya perkalian besar 8 itu jarang bisa diberikan Biasanya 2, 3, 4 itu Wow Wah oke okay. ini benar, guys Ini akan menjadi menutup kita Karena ini udah mulai ngelek ngelek patah-patah Udah gak asik Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Ayo please Wah Come on Hijau nice Come on. Ayolah. Biru. Hijau. Come on. Biru. Aduh, gila loh nggak ada enggak ada. Ah, 13 nice. Enggak ada tumblernya guys, ya. Come on. Dua. Come on. Cacing jadi cacing atau cacing jadi rumkat Udah guys segitu doang Terima kasih banyak brotherku ya Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya Dadah